Al-adat Allah Adat al itu bisa menjadikan hukum. Iya iya iya. Adat itu bisa jadikan hukum, yeah, yeah, yeah. Bisa jadikan hukum. Mm -hmm. tapi punya tiga syarat. Ya. Yeah, apa tuh? Yang pertama syarat itu adat bisa menjadikan hukum itu adalah tidak berlawanan dengan syariat Islam. Itu kunci. Yeah. Nah, tidak, berlawanan, ya? tidak berlawanan dengan syariat yeah. Islam. Nanti yeah. kita akan lihat nanti tradisi tradisi Bali mautu itu seperti apa. Mm -hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya, Deddy Zetri Official Pada konten kali ini, kita akan berbicara tentang program Tanya Ustaz Nah, ya. ini ada yang perlu juga kita bahas ini, Ustaz Ya hmm, ini mengenai tradisi juga, ya. memang tradisi ini harus kita, ini uh, apa nama, elektrik ya. betul. Nah, namun kita yang generasi muda ini mungkin belum begitu paham tentang ya. tradisi itu, apa makna yang tersirat di tradisi tersebut. Contoh, Bali kasai ya. kan? ya. memang Bali kasai ini suatu hal yang ditunggu-tunggu, ya. ditunggu-tunggu oleh anak-anak muda kita sekarang ini ya. Nah, Bali kasai. Saya menilai pribadi memang banyak positif dan banyak juga negatifnya. Iya, iya. Nah, jadi ehh, bagaimana ustadz bisa menjelaskan kepada para penonton mengenai kegiatan Banyumoka saya ini, ustadz? Ya, silakan ustadz. Ini kalau di tiga belas kota kampar sampai kota kampar wuluh ya. <sindak apa -apa> ini, wuluh oh, ini, tradisi yang tidak bisa dihilangkan. Betul sekali. Ha -ha luar biasanya mm. yang pertama adat itu diakui ya, tradisi itu diakui apa adanya setidaknya ada kita mm. yang pertama Quran surat al-Arab ayat 199 yeah. Allah sampaikan di sana mm. Allah sampaikan di sana ya, selalulah kamu untuk saling meminta memaafkan. Ya, anjuran pertama, memaafkan. Setelah memaafkan, kemudian wa'mur uh bil -huh. Perintahkanlah dengan yang ma'ruf, yang baik. Uh -huh. kalimat al-ma'ruf, ma'ruf semua kebaikan, maka dalam tafsir Ibnu Katsir juga dijelaskan seperti itu. Maka setiap kebaikan-kebaikan, perintah kebaikan yang selalu kita lakukan itu adalah menjadi suatu kebiasaan dan tradisi uh, uh, uh. kemudian hindarkanlah kamu dari orang-orang oh. yang bodoh uh, uh. nah itu yang pertama jadi kalimat al urf itu ma'ruf kebaikan itu makanya para ulama banyak menisihkan kepada dalil bahwa al urf itu sama dengan adat, oh, adat. Uh, uh, uh. adat. uruf uruf, uruf. Uh, ya. betul, betul, betul kemudian yang kedua <coughs> memang hadisnya Terjadi juga perbantahan para ulama dalam hadis ini uh -huh. Dan menganggap do'id Tapi Imam Al-Hakim juga mengatakan ini soleh Dan ini tidak diruang dalam suhaid dan muslim Kata Rasulullah Alaihi SAW <tut> Apa yang dilakukan baik oleh orang Islam itu uh -huh. Bahwa muslim yeah, yeah, yeah. Itu baik uh -huh. Dan apa yang dilakukan jelek oleh orang Islam itu Maka adalah jelek Betul sekali Nah Maka dalam hal ini Walaupun masih terjadi perdebatan ulama tentang masalah hadis tersebut Tapi kita tidak mengambil masalah perbantahan ini Nah karena bisa jadikan sebagai landasan Oleh kita Setiap kebaikan yang dilakukan secara berulang-ulang Maka itu akan menjadi tradisi Yang dilakukan secara turun Tuh ya. Yang ketiga ada keedah Al-Adah Al-Mu'akkamah. Ah ini. Al-Adah Al-Mu'akkamah. Adat itu bisa dijadikan hukum. Iya iya iya. Adat itu bisa dijadikan hukum. Hmm. Tapi punya tiga syarat. Iya. tuh Yang pertama syarat itu adat bisa dijadikan hukum itu adalah tidak berlawanan dengan syariat Islam, itu sekali kunci. Ya. Tidak, nah, berlawanan, tidak ya. berlawanan dengan ya. syariat Islam. Nanti ya. kita akan lihat nanti tradisi-tradisi Bali mau itu seperti apa. Ya. Tidak berlawanan dengan tradisi ini. Kemudian uh, menjadi kebiasaan yang dilakukan secara turun-temurun, bukan hanya satu kali dua kali. Ya. Tapi kontinu, selalu dilakukan dari nenek sampai ke... Mama, mama kemana kan sampai ke bawah tuh mm. diulang-ulang terus. Kemudian apa namanya menjadi kebiasaan masyarakat pada umumnya. Pribadi-pribadi melakukan kemudian menjadi kebiasaan masyarakat. Mm. Paling mengko lah menjadi kebiasaan masyarakat di rumahnya. Iya, sejak dulu. Mm. Nah, berangkat dari tiga dasar hukum ternyata adat itu diakui dalam agama Islam. Bagaimana dengan tradisi Bali maw? Iya, ah, itu yang seperti apa balimau balimau yang yang ah, seperti apa yang sesuai dengan syariat Islam? Nah, bagaimana, Pak? Nah, Kalau di Masa lalu masih ingat cerita-cerita datuk-datuk awak dulu? Uh -huh. Bali itu sungguh sangat luar biasa. Uh -huh. Satu minggu sebelum Bali maw anak kemanakanlah sibuk mencari rempah-rempah. Oh iya. Dulu oh. belum ada sampo. Dulu <laughs> <Lalu> belum ada sampo. rempah-rempah Renpa, Renpa, Renpa, Renpa, Renpa, Renpa, Renpa, Renpa, Renpa, Renpa, model-model, model-model Renpa, Bodak, Renpa, Renpa, Renpa, Renpa, Renpa, Renpa, Renpa, Renpa, Renpa, Renpa, rempah-rempah itu Renpa, Renpa, Renpa, Renpa, Renpa, seperti apa dulu? Berkumpul di tepi sungai. Di sana duduk desa, duduk pemerintahan desa, duduk nenek mama, mm -hmm. di tepi sungai itu berdirilah anak-anak yatim. Anak-anak mm -hmm. yatim ini sudah diberikan... Kalau bersama, kain basahan. kain basahan, basahan. Ya. Ya. Kemudian ditunjuklah melalui pemerintahan desa, nenek mama, alim ulama, satu-satu orang itu untuk mengalirkan air pertama ya. uh -huh. kepada anak-anak yatim ya. sambil diberikan santunan oleh Menteri masyarakat sikap. anak yatim. Ya. Seperti itu dulu, Bali mau bakar. Ya. Ya, boleh kota Kampar dulu karena awak tinggal di topi Sungai Kampar. Maka tompik mandi itu berjarak, mm -mm. berjarak. Sebelah siko pada sisi, sebelah siko laki-laki. Mm -mm. Tapi dalam konsep acara sama, iya, yeah. sama. Cuma mandinya beda, ya yeah, Ibu-ibu yang sebelah sini, lengkap pula dengan kain basahannya segala macam laki-laki sebelah sini tidak ada campur tangan. Seperti mm -mm. itulah tradisi boleh berkaca itu dalam nasional. Persoalannya hari ini adalah Uh, kalau waktu model tradisi agak berbentur dengan syarat yang pertama, yeah. kalau ada al-muhammam, kalau ada dijadikan hukum, yeah. agak berbentur dengan syarat yang pertama bertentangan dengan dalil-dalil syariah dimana nampak ada awak bertentangan tadi hmm. yang paling luar biasa adalah ketika berbaurnya mandi laki-laki dan perempuan yang bukan haram nah, itu dia uh, kadang anak kaman menakan awak lah pakai B6 sama -sama ya, itu, si. itu yang tidak, itu namanya adat adat itu nanti ada dua, adat yang sohe adat yang pasif, hmm. maka Mandi bersama laki-laki, perempuan yang bukan mahram itu termasuk adat yang pasif, adat yang rusak, ya. adat yang sohe, seperti yang tadi, ya, adat ya. yang sohe. Ya. Nah, lalu bagaimana solusinya? Itu. Solusinya, kalau kami selaku majelis ulama ataupun tokoh masyarakat selalu berpikir tentang solusi ini. Solusinya itu adalah harus kita punya aturan tentang hal ini. Itu. Aturan itu dari tadi yang Bapilin tiga. Yeah. Bali buruk. Mengkonsep Bali Mubakasy seperti apa yang awak harapkan? Nah, <laughs> uh, untuk menghilangkan masalah-masalah adat buruk jahiliyah tadi bercanggung yes. laki-laki dan perempuan yang bukan makar. Uh, aturannya seperti apa? Aturannya mungkin awak bisa membet dua lelompek mandi. Mm -hmm. Ya, yeah, sikoprodusi, psikolaki-laki Beda dengan anak-anak nanti mm -hmm. Jadi kalau itu, latar biaya di awak satu Itulah merupakan satu kemajuan untuk menciptakan tradisi yang lebih bagus Artinya tidak bersamaan, mandi Tidak bersamaan mm -hmm. Jadi kalau ibarat Topian, mereka Topian beda itu, mm -hmm. Walaupun topik ini situ mm -hmm. nah, Di psikopadusi, di psikolaki-laki Sehingga ini nyakma alim ulama yang duduk Mata, sonang, tidak oh, malu Tidak malu, malu, ya. malu menengok anak ke mana akan mandi Dan mm. sama model itu mm, mm. Kalau ndak kebiasaan nenek mama lebih mak lain-lain Cuma mm. semua mm. pulang tahu pulang Tidak tahu kalau menengok Jadi, ya. yang bagus seperti itu Tinggal sebetulnya Kojua wa kini itu Memformat tradisi Menjadi lebih bagus Betul sekali, ya. Sehingga ndak menjadi tradisi yang pasif yeah. nah, Menjadinya tradisi yang soheh yang telah sesuai dengan syariat Islam, coba balik. Waktu budaya kan tradisi tadi mandi, bali, mau tua, orang anak yatim. Hmm. Iya, yeah. yeah. pemerintah kali paling tiga, anak yatim yeah. yeah. sebelum, sebelum... ke sungai itu. Apa balak? Oh, mau, ba... oh, mau, iya. oh, gitu, mau, ya. mau, nah, yeah. nah, itu, mau, yeah. yeah. itu, itu tradisi, mau, mau, mau, mau, jangan Jadi. Uh, solusinya kini kalau untuk tradisi Balimo Bekasa itu adalah mempormat mm -hmm. Nah, jangan terjadi menjadi tradisi yang rusak, tradisi buruk adat jahiliah mm -hmm. Itulah gunonya dulu uh, filsafah adat, bahasa disyarak, bahasa kita Ini dia wadat yang dulu tibu Betulkan Syarak ya. kudian, bahasa iya, iya. sendi, bahasa iya, iya, iya. Dulu awak membangun rumah di Kampung Lamo dengan kayu-kayu mm -hmm. setelah ditogakkan rumah tadi dia-dia nak -dia betul biar, biar, biar gak goyak gak goyak gak sendi pasak uh, adat datang pertama mm -hmm. datanglah kemudian Islam agama Islam maka Islam ini mengokohkan adat sehingga dibuanglah adat-adat jahiliyat yang mm -hmm. besar dengan kehadiran Islam itu mm -hmm. makanya mm -hmm. al-adah al-muhakamah adat itu bisa dijadikan hukum sepanjang tidak bertentangan dengan syariat. Jadi bisa kita simpulkan, Ustaz Bali Maukasai ini bisa kita lestarikan dengan catatan kita mm -hmm. kembali ke tradisi yang dahulu. Tradisi yang Artinya dahulu. adalah uh, tidak mandi secara bersamaan antara laki-laki dan laki -laki perempuan, perempuan, apalagi oh. uh, Murid gitu oh, ya. yeah. uh, seperti itu. Nah, kepada para pemirsa uh, untuk Bulan Puasa kedepannya, khususnya mandi balik mau kasai, marilah kita jaga uh, adat istiadat kita jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Mudah yeah. yeah. seperti itu sahabat. Yeah. Terima kasih kepada para penonton, denizen official yang selalu setia menonton channel ini sampai habis. Wabillahi uh, hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.